masalah bachah atau apa, ya, apa alat untuk orang asma apa namanya itu yang disemprot apa ya ven, ven, ventolin bukan ventilator ya bukan. ventolin ya ventolin, itu batal atau tidak ini khilaf juga di kalangan para ulama yang lebih kuat bahwasanya tidak membatalkan kenapa tidak membatalkan karena semprotan tersebut ventolin itu isinya adalah uh, oksigen ditambah dengan obat-obatan dan sekali semprotan cuma sekian mili sangat kecil ya. Dan obat-obatan tersebut apa namanya tidak dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam lambung tapi hanya mencapai paru-paru ya. Sehingga dari sini para ulama mengatakan bahwa hendak yang lebih kuat e, semprotan tersebut tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena meskipun masuk lewat saluran makan yaitu mulut tetapi tidak, tidak sampai ke lambung Karena makanya makanan sampai kemana? ke lambung. Yang kedua Dia sangat kecil dan tidak dianggap Itupun pun belum sampai ke lambung Sampai ke paru-paru ya Sudah selesai dan itu pun sangat kecil Dan Sangat yang kecil tersebut Karena tujuannya bukan untuk makanan Maka tidak membatalkan puasa Dalilnya apa? Dalilnya adalah Kita ketika berpuasa Kita boleh berkumur-kumur kita boleh berkumur-kumur. Bukankah kalau kita berpuasa, kita wudhu, berkumur-kumur, tidak? Berkumur-kumur. Ketika kita berpuasa dan kita berwudhu, kita berkumur-kumur, pasti ada sisa air dalam mulut kita. Pasti ada. Kalau kita berkumur-kumur, misalnya, kumur kumur dengan air 10 mili, pasti yang keluar kita buang masih 9. 1 nya kemana? <tuh> tersisa di di mulut. Pasti ada tersisa, meskipun 0,01 mili. Ya, antum berkumur-kumur, misalnya mulut kering, antum berkumurong, antum mengeluarkan lagi pasti berkurang air tersebut, ya kan? Misalnya antum berkumur-kumur dengan 10 mili, antum mengeluarkan lagi buang pasti mungkin tinggal 9,5. Nah, 0,5 mili nya kemana? Ya, ada di sekitar mulut kita dan pasti akan ketelan suatu saat. Namun ditelannya, sisa air dari kumur-kumur tersebut tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak dimaksudkan untuk makan dan minum.